Halo. Yang baru masuk ke live stream. Sorry sebentar. Sambil bisa lihat chat. Mau ngapain nih? Jadi sebenarnya gua mau farming in debris. <laughs> Jadi gua mau ke bentar gue siap-siap dulu. Ternyata kemarin kalau di konten kemarin nih ya gua pakai diamond PKX tuh sayang banget anjir. Ternyata ada cara yang lebih efisien. Pakai kasur. <laughs> Ah, gua bisa nemu buat kasur dulu ya, ini kurang kurang kayak <laughs> ini pasti bakal banyak banget aja, tuh kan? <laughs> ah. Kita akan bolak balik meter dulu, cuman buat masang chest, terus gua meledak-ledakin aja. Tar, gue ke tempat ininya dulu. Tempat miningnya, bentar gue lupa lagi di miningnya di mana ya? Bentar gue mau ke tempat miningnya dulu. Ini kemarin gue nemu bastionnya, cuman gue mau mulai dari mana ya enaknya? Hmm. Ini udah paling bawah sih, harusnya dari sini-sini. Oh, gue tau gue tau, gue udah siapin tempat, lupa gue di sana tuh lama banget jalannya anjing kalau di sini. <tuk> <tuk> Jadi tempatnya di sini biar indah. ntar reupload nggak bang? Hmm, belum tahu sih. ini nggak gue record sih. cuman kalau misalnya di stream kan bisa nanti gue download lagi juga. wallnya belum gua taruh sini, ya oke? Okay. sama kayaknya gue butuh sedikit dari ini buat nanti ngalangin gua pas kasuran meledak. ntar gue balik dulu mau ambil kasur yang lain. bang Wirman itu di rumah kayaknya yang main Minecraft cuma bang Wirman. Sebenarnya si Baringin juga dulu main, Eka main, cuman untuk di kontinen gue sih, cuman gua doang. Come here. Wow, wow, wow, wow. Gila sih. Sini lu, sini lu Anjas. aris aja sini lo anjing. Lah ngapain deh? Mati kan? Bahaya juga sih kalau di sini ditembakin ya anjing. Tempatnya terbuka. Ya udah lah ya. Udah terpaksa gua udah, udah udah bikin anjing. Assalamualaikum bang. Wirf. Maaf baru nonton sekarang soalnya ngetifnya nggak ada. Padahal udah pencet beli. Ah, oh, aduh jatuh lagi. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Santai. Uh, gue coba di sebelah sini dulu mungkin oh, gue mau, mau bikin posisi gue aman dulu Bentar Satu, dua, tiga Sini seharusnya Eh, salah bahaya ya Ini pertama kalinya gue nyobain aja Oke okay, berbahaya juga <laughs> Ngeri gue jadinya anjing Gak nyampe Satu dua Mungkin cuma selang satu Oke okay, selang satu Kamu dipecat, ntar mati cuy kalau gitu Sebenernya gue bingung juga sih Tapi wow, wow, langsung ke baca itu ya Ya ini masih kedalaman 37 sih Gue cuma mau ngetes doang tadi ah, Gue harusnya bikin pickaxe Dan gue boksi sini pickaxe nyanyi Lupa gue tau gak gimana cara gue ambil yang gue blok Sumpah-sumpah gue harus ada pickaxe sih bikin dulu lagi di rumah lupa gua anjing. Bikin pakai kayu dulu aja. Gua ada nggak ya? Lavanya ditutup dulu, susah juga tapi kalau lava ditutup lama jadinya. Mending gua cari tempat baru nggak sih buat gue buka-bukain lagi? Di sini misalnya, cuman ada lava magma block gitu, udah pasti ada lava sih. Oh gue tau, gue tau, gue tau. Kedalaman 11 dulu baru gue ituin lupa gue. Lo veteran Minecraft ya bang, jago banget, kagak. Justru gue dikasih tau sama kayak lupa ada yang harusnya kayak gini bang, harusnya kayak gini, baru gue tau. Lo turnamen omongas ya bang, di neraka tuh. Bukan, ya ini beda game anjing. Kapan lanjutan part kemarin bang? Ya ini jatuhnya sebenarnya lanjutan partnya juga sih. Ini bisa keluar emas gak ya, pake kayu? Oh bisa masih kedalaman, masalahnya ada magma masih di sini. Gue ngerinya ini mau dicoba, kita gue coba dulu. Aduh, gue ngeri banget di atas sih meledak anjing kita coba ya wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh. sangat berbahaya sangat berbahaya ngeri ngeri ngeri wow apa kan anjing <tossil> <tossil> <tossil> ngapain sih man? ini nyari ancient debris di kedalaman nether ya, kalau ke kedalaman 15 cuman ini sekarang masih di kedalaman 23 sih. gue lagi mau ke bawah gitu. udah ke nether castle belum? fortress maksudnya belum, belum nemu gue. memang iseng doang gue mau bikin armor item gitu nether lagi Shit, shit, shit, shit. ngeri ngeri ngeri ngeri bahaya banget sih kayak gini anjing sebenarnya tapi cepet gitu dibandingku pakai pake diamond pickaxe, sayang diamondnya jadinya kedalaman 13, sebentar lagi habis ini gue bakal cuman lurus doang, jadi nggak sampai bawah Nah, ini udah kedalaman sebelas. Tempat gue berdiri ini adalah kedalaman sebelas. Jadi mungkin nanti akan dari sekitar ini tuh. Satu dua. Aduh. Shit, udah nyampein itu betrok. Ini udah kedalaman delapan. Siap. Neter adalah tempat tinggal Wirma. <laughs> Bercanda, iya apa apa kayaknya beneran deh gua tinggal di sini aja ini Satu, dua, tiga Ini bisa yuk Ini kedalaman oh ini 18 tempat gua berdiri adalah 18 Enggak apa-apa apa-apa ayo tempat gue berdiri pun meledak anjing anjing jadi nggak boleh pakai cara itu siap-siap. Pakai kasur gak bakal ikutan hancur, bak siapa gua. Kalau misalnya gua lihat sih ini harus kayak misalnya nih kasurnya di sini kan. Terus lu mundur kayak satu dua, terus ini di blok ketiga lu mundur lu pasang batu gini mentokin lalu kena damage-nya cuma dikit. itu sih bang, jadi nggak hancur lu nya nggak. Ah, Kalau kena ledakan armor, abang berkurang nggak? armor-nya nggak? Darahnya gua ya. Di sini emang gua nggak pakai yang blast protection gitu sih, cuman ada fire protection doang. Kalau misal ada blast, mungkin gua lebih kurang lagi darahnya. Ah, lebih tebal lagi darahnya men menghadapi api gitu maksud gue. Kurangnya lebih dikit mother father nggak ada lagi Cada searching dulu kayaknya ada yang salah nggak dapat pendapat perasaan iya emang kenapa ya apa mungkin harus tempatnya yang nggak kayak gini kalau nggak oh, dapet dapet, buset bisa ada gas di situ anjing masuk, <laughs> sini loh, ya bantu lo dakin bantu lo dakin, ups, lagi lagi, Ow. sini loh, lo. Anjing Mantul Mampus Bisa masuk kan. Gimana ya Bingung gue jadinya Gak dapet-dapet Coba ke arah lain ya Oh akhirnya tuh kan nemu satu anjing Mampus Emang harus ngerandom aja Nah jadi b guys Ini namanya Enchanté debris Jadi emang literally kita cuman nyari cuman buat Kayak gini deh <laughs> Gue udah dapat beberapa kali sebenarnya Oh anjing Pas lagi iseng Lagi iseng main sendiri gue dapet beberapa Nah ini nih Enchanté Brice nih ya dia kalau diledakin, gak hancur. Gak percaya nih, pokoknya hancur. <SILENGALAN> Tapi cuma satu anjing dari sekian banyak pemboman yang kita lakukan, cuma dapat satu anjing. anjing. Nah, ini itu cuma dapat satu scrap. Gue butuh empat. Empat ingin debris dan itu baru jadi satu ingot aja Cuman bisa jadi satu sekop kasar ya sih ya kan bener ya bener Ah, apa gue balik dulu ya anjing sama dapetin makanan juga sih Balik dulu lah Allah wow, wow wow wow wow wow Tidakkan Gila hampir aja chest gue hancur anjing Sini lo anjing Baseball, asyik. Ah, Ayo baseball, baseball. Anjingku nggak bisa sih. Wah, gue panahin deh. Bangsat jangan gerak. Ya, ya udahlah. Yee, yeah, gelaran udah ditinggal dia nembak anjing. mati anjing nggak jelas, bangsat, bangsat man kok lu receh banget sih, iya nih maaf ya dari sananya masalahnya ini nih, gua nggak ada diamond terus diamond pickaxe gua cuma bisa dipake 30 kali lagi doang tuh durability 30 kan Ya demi ancient lah ya masih bisa lah, 30 ancient juga itu udah banyak gua rasa bastian udah lu jarah belum bang? udah, kemarin di konten yang kemarin kan udah gua jarah-jarahin ya. baru nemu satu nih anjing Mana nih. Oh, makanan udah mau habis ya anjing lupa gua beli. Eh, lupa gua beli. <laughs> lupa gua masak. Sorry, lupa gua ambil. nggak apa, nantilah. 21. Kalau apa masih bisa, masih bisa, yuk. Iya, belum ada lagi anjing, cuma satu. Ah, nih ya, dur dur durability 30. Durability, oh masih ada nih, boleh juga. Oh, Agent Debris, can't be Let's go, here we go again. Tunggu, oh, gue sayang, gue mau naro piket gua dulu. Nanti kalau gue mati, time corner one satu, dua, dua belum cukup. Durability 30, nih kalau pakai pake air <laughs> diamond pickaxe tuh kayak gitu tuh Langsung berkurang anjing 24 Hah 23 Gua manfaatin dulu ini buat lebih ke dalam dulu Oke okay. sorry gelap Boom let's go Tinggal 18 anjing Cuman kayak gitu doang durability langsung gila turunnya Satu.. Dua.. Ah. Belum ada ya.. Belum nemu ya.. Boom.. <laughs> Literally boom.. Meledak aja. Saya tidak menemukannya lagi ya. Kedalaman berapa sih? 8? Udah nih harusnya udah cukup ke bawah. Satu stuck bom, satu debris rip Iya, anjir parah ini. Lava lagi. Ah, pindah tempat lagi. Sebelah sini deh. Gue naik lagi deh, karena dia kan yang meledaknya juga ke bawah-bawah kan. Kemudian gak ada lava. Gue main 15 menit, nemu 3 anjir <laughs> Wow. <laughs> Randomly tiba-tiba ada, di sebelah gua gua belum meledakin apa-apa padahal. Ya, rezeki anak soleh. Untung gue sadar <laughs> Jadi gitu caranya guys ya <laughs> nggak, nggak gitu ya tuh hoki tadi anjing. Hoki banget man Iya anjing Cuman lewat Tadi gue dibawa udah susah-susah ledakin kayak orang gila nggak dapet Lai banget Bismillahirrahmanirrahim Wah Nyaris anjing, kadang tuh so hoki tuh karena eh, hokinya tuh juga terhitung. Kalau lagi selamat dari kayak gini-gini tuh hoki juga ya, guys, terhitung gitu. <laughs> ah. Sebentar. Nah, wabah. Oh subscriber lo lebih dari barengin, tapi kok yang nonton kalau mau barengin anjir Iya nih, kurang tau gue juga Yo, Bar Sorry, Bar Lagi oh, gila, serbat Oh, Iya <laughs> Balik kita Bar Gue sangat sakit kalau di atas tinggal Wirman nge-cheat, Wirman nge anjing Nge-cheat aja tuh, unbreaking semua gila, <laughs> gila, Bar pakai <laughs> Enchant sendiri lah, Bar Oh, cunggu, Bar <laughs> Oh iya, udah hampir mentok efisiensi 4, hampir 100 Sumpah tinggal 15 lagi, gue belum ada diamond Gila, gue lagi ya debris Bar Bar Plus Bar Tapi, <gila>, buat jaga-jaga aja kali ya Buat <gila>, jaga-jaga doang nih, bukan yang percaya atau apa karena ya gue mau bikin tembok dulu Supaya gas nggak ngeliat gua dan nyerang gua Udah berapa ancient debrisnya bang? Baru 3 biji ya? hampir satu stack cuman dapat 3 biji. Aduh. Buat bikin satu iron ingot aja nggak cukup Gue lupa gua bakar silver gue ninggalin di situ silveran. Enggak apa-apa. Pas banget buat bikin iron pickaxe dulu. wih gila. scrap, Netherite right scrap. Cuman dapat 3 biji. Nah, jadi gue sebenarnya sebelum ini udah uh, mining juga netherite dan ada sisa seperti ini, boom, haha, <laughs> jadi bisa langsung bikin netherite nya. eh dimana bikin netherite nya? eh enggak enggak, harus pakai gold. ah nya kurang satu anjing. Males gua ngambil lah nanti aja lah. ya yeah, yeah, nanti aja deh. ini, ini, ini iya yeah, cukup cukup. aduh diamond pickaxe gua sih bentar, bentar, gua coba cari dulu emang netherite? A ancient debris ga bisa pakai, nggak bisa pakai iron pickaxe diambil ini. oh iya ya, harus diamond anjing anjing mana ya gua ga ada diamond lagi durability nya 15 lagi bener-bener cuman gua akan pakai untuk ancient debris anjing. mining cari diamond, bentar bang ada mining mining mining. Siapa tahu nemu gitu kan. Nah ini memang shaders yang bikin kayak fps gue drop. Cuman ini langsung jadi jelek, tampilannya langsung jadi jelek. Entar ya gua lagi coba cari diamond siapa tahu nemu. Iya, airnya langsung biru. Aaaa. Langsung kelihatan jelek. Sumpah lavanya langsung jadi kayak gini anjing, jelek banget. Udah lama gue nggak main. Eh udah lama gue nggak main Minecraft yang nggak pakai shader aja emang ada enaknya juga sebenarnya nggak cukup bawa ember aja, man <laughs> gue udah pakai lagi tadi semuanya anjing Maaf ya gas no room for ember wow nyaris bisa mati dong gua. Mati gua anjing. <guluh> bangsat, bangsat. Pasti hancur dah. piket gua sialan, sialan. Dua blok lagi anjing, anjing. Coba bukan dua blok. Apa yang hilang ya? Yang pentingnya cuman diamond pickaxe gua sih, cuman ya apa-apa. Nanti gua bisa bikin lagi Bangsat, bangsat. masuk gua matinya di sini sih dibanding di Nether, goblok banget anjing bawa baket sama air man iya nih armor oh iya yeah. ya armor gua juga hilang semua jadinya kayak ini bisa gua lepas gak sih Bu. sementara ya sementara <laughs> bang dengar diamondnya mana beli aja di skdbbb voucher bodoh amat musibah sama dengan nabu naiman amin mudah mudahan anjing Diamond 64 langsung satu stack di satu tempat. Anjing, tapi nggak mungkin tuh Dari XP 30-an sampai tinggal 3. <laughs> Cuman ya gak apa-apa. Gue XP masih bisa yakin bisa dapat banyak kok. Barangnya masalahnya anjing, anjing. <coughs> yuk, bisa yuk. Diamond yuk anjing. Rokok dulu lah, <laughs> dapet diamond rokok tuh kayak beda dikit gitu rasanya tuh. Ah, mampus lo anjing, sayang coba pakai yang gue punya tuh. loting anjing, wow banyak banget ya, siap Wow wow wow kaya mendadak kaya mendadak kaya mendadak 10 gila 10 sekali nemu sih 10 rezeki anak soleh bismillah alhamdulillah itu kan <tuk> alhamdulillah wow, wow wow wow wow wow aduh hampir aja bangsa, kalau sekarang gua nggak sekuat dulu ya lagi nggak pakai armor diamond ya, bisa mati gue fix lo orang tersial yang main game ini man iya anjing sangat tidak dimudahkan baru ngomong tersial tapi mungkin cuma satu ya coba kita lihat dulu anjing bener-bener cuma satu oke okay, enggak enggak enggak satu blok doang oke okay. pastiin dulu mungkin tidak ada lava ya di belakangnya atau di bawah boom mother father gila ya Hai, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, hai, alhamdulillah wow hai, hai, hai, Cari diamond mulu, cari pacarnya kapan? Eh, pacar nggak bisa bikin lu dapet meter ride, anjing. Diamond, gue dapet lu meter ride. Sedikit ya bang, kasihan. Iya. Udah 23 aja, XP-nya. Ih, cepet kan? Wow. Sorry, sorry, sorry. Oh, atau tau betapa menyenangkannya bertemu diamond karena lu tuh orang paling sial di muka bumi minecraft aja ha! oh Gue mau pastiin dulu nggak ada. uh Di bawahnya juga ada, gila ini sih, banyak juga. Wah wah gila, di bawah ada lagi. Oh enggak, berharap berharap, nggak mungkin ya. Wah oh, ada dong, satu lagi di bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan tunggu tunggu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, iya, sembilan <laughs> Bang tunggu Fortune plus baca Aduh, iya sih, cuman Gua gatel <laughs> Gatel, gitu ah, gatal Sama masih lama, cuy, gua masih level 2-3 soalnya wow is that a diamond? wow a Uhuhu. Dua uhuhuhu stack dong di bawah dong wooo uhuhuhu hoki gila sih. wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow, wow. wow, wow, wow. Sat, ambil air dulu ah. <Syukur> jangan lava please atasnya boom. kan gue udah bilang Anjas semua terima kasih 46 anjing let's go, ganti kneter, <laughs> Anjar, tiga setengah jam lebih kneter apa? Abis ini ya, abis ini, abis semua diamond or eh diamond, Iron or sama gold ore udah jadi. <laughs> Anjir, belum selesai juga streamingnya, biar nih 46 diamond, ah dalam waktu berapa jam? Dua jam? Tiga jam? <laughs> lebih dari tiga aja lo lo lo lo lo ada zombie di sini Hah, Hai ternata nggak perlu bawa banyak banyak rata-rata di sini masih ada wall wow ada bom ada bom ada time make some bed ashor ona di sebelah mana ya? Waduh, waduh. Haha, <tipas> <tipas> masih ada barang buat. <tipas> mati untuk ketiga kalinya, terus Mati yang paling nyesek yang pertama sih memang bangsat. XP-nya nol lagi nih. Oh iya ya XP-nya ya. <laughs> Nanti ke nanti kesini, tenang Hoki Gila, Gila sih Hoki sih <mulia> Bagianya setelah perjuangan tiga kali mati Yoi, anjing mabar Anjing mabar kan udah nggak pakai halus lagi tuh Udah pakai anjing <tuh> Diamond pickaxe Itu dulu satu aja dulu ya Sayang nih nyarinya uh -huh. nih, susah nih, susah payah, berjam-jam <tuh> Coba iseng aja pake TNT <laughs> Iseng aja nih ya Eh nanti meledak kalau kena api, lupa gua ada dia suara mtok Jangan bermain api Sebenernya lu nyari encin deh bus siap-siap <tuk> guys <tuk> <tuk> uh <tuk> meledak-ledak di neter gua anjir. fix banget hobi banget bom enggak ada anjing walaupun lebih gede sih memang tnt ternyata lebih bagus dari jangkauannya aja cuman lebih mahal, bikinnya lebih susah 3, 4, 5, 4. gila sih bener benar belum ada lagi anjing ini sebuah yang gila nggak bosen bang, enggak wow dua <muluh> kali gue nemu ancient debris cuman dari ngegali kayak begini doang, giliran meledak-ledakin gak nemu, anjing hoki, Kalau <laughs> kalo nemu hoki, anjing ini usaha namanya usaha oh iya, aduh gila ancient debris ada 2, tetep ada wah wow, ancient debrisnya 3 ternyata, <laughs> Wow, oke okay, lu tinggi man. <laughs> oke, okay, gue nggak tinggi, guys. Ini bener-bener gue pemain Minecraft tersial, dan ini hasil dari pemain Minecraft tersial ya, guys. nanti tinggal enchant sama knockback 2 fire 2 SM. Bagus sih kalau semua ya, Ini gue lupa sama. Kita lihat ya, aduh, jadi ngeri <laughs> Ini adalah hasil kerja keras selama berjam-jam Masing-masing satu ya gua gak Bada boom Bada pap Bada boom Gue pisahin anjing Bada boom Bada pap, Bada boom. Bada pap. Lah <laughs> mau batu streaming banget, gacor yo i, bentar ya. Ini gue masih telanjang, bentar. Kita akan lihat, kita akan naik ke atas ya. asik sorry ini kalau misalnya jelek, di grafiknya, eh, apa namanya fpsnya, anjas. Dengan pemandangan yang sangat indah, mundur dikit, mundur, mundur, mundur, mundur. Eh, gimana sih mundur? Ya hujan anjing. Baru bilang pemandangan indah bangsat, bangsat. Oke. Okay. <laughs> maaf Thumbnail hanya hasil berapa jam <claps> fucking 6 jam, hampir 7 jam, tai let's go Ow! Ow! Ow! Ow! sorry, lebay BOOM! this motherfucking right here <laughs> terus mati dengan gampang anjing Terus hujan jadi jelek pemandangannya bangsat, bangsat, yaudah lah wew, gila, petir, petir, petir nggak, nggak lucu kalau kena petir ya kan, ga lucu Coba sini dulu, sini dulu, yang ganteng, yang ganteng Thumbnail, thumbnail Wuh, wow, udah screenshot ya, thumbnail Thumbnail, ketawa jahat, keluar saat bahagia Akhirnya anjing Gue setuju jam live keren. Ah, aduh, ada foni kan, jadi malu kan. Aduh, kalau langsung harus kayak berwibawa gitu. Gak boleh ketawa yang bikin Elfil cewek kan. <laughs> langsung gua ketawa tuh, Sorry, sorry fon. Jangan Elfil sama gua <laughs> Ketawa Ketawaman. <laughs> Itu ketawa beneran bu. <laughs> gila fucking 7 jam cuman buat bikin satu badan ini loh, Fon, ngerti nggak? ya? Yeah. nih, cuman buat dapat ini, pala, badan, celana, sepatu, sama kapak the hell, sila adalah ini 7 jam, gila masing-masing cuman satu kan? Hai kak Fon, nih klarifikasi hubungan, gimana nih Fon? klarifikasi, coba Fon hubungan kita kayak gimana Fon? apakah kita akan berlanjut ke yang lebih serius? asik <laughs> wak, wak, wak. jadi kita itu kita itu aku kita itu tuh sekarang lagi bingung sama perasaan kita masing-masing. Aduh -masing. awal lagi <laughs> gua. Akhirnya cover bikin debris berhasil ya. Sekarang gua sudah satu badan debris nyampe hilang sampai apa nangis sih gua fix anjing video jam live stream coba dapetin ini anjing anjing non stop lo tuh juga cuma ngambil minum ke WC berat sama ada kerjaan tadi dikit masih bisa kerja lagi banjir ya. wow polornya pun debris ya Lihat tuh di bawah eh ya. polore debris <laughs> Depp. Depp. terakhir enchantet bang, ya belum belum belum pakai belum ada XP-nya buat enchant oke okay lah guys jadi karena sudah lama juga gua live-nya gua akan sudahi dulu terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe gue Wirman keep rocking head head banging forever jangan lupa beli eskandal sudah official di ig nya sk sembilan official di ig nya sk sembilan official peace out cabut dulu makasih juga udah nonton semua yang keren banget lumayan ya terima kasih makasih udah nemenin minggu gue yang kosong terima kasih juga sudah menemani minggu gue juga yang kosong terima kasih lagi sekali lagi cabut dulu udah baik, bye bye, -bye.